Hai, hai, hai entah apa yang ada dalam benak seekor macan tutul ini. Mungkin hewan tersebut seneng apes-apesnya. Tak terbayangkan kepalanya terjebak dalam panci usai meneguk air lantaran haus. Peristiwa langka ini terjadi di sebuah desa di India, di mana awalnya warga digagarkan dengan insiden yang tidak biasa, yaitu macan tutul berkepala panci yang berakhir menjadi tontonan mereka. Antara perasaan takut kalau-kalau macan tutul itu tiba-tiba memangsa mereka, namun warga pun sepertinya tidak merasa takut. Begitu mengetahui sang macan benar-benar tidak bisa melihat mereka karena pandangannya tertutup panci Warga pun malah tambah banyak yang mengerumuni sang macan yang seperti kebingungan, mondar mandir ke sana kemari dengan kepala anehnya. Warga mengedap-gedap berhati-hati mencoba melihat dari dekat dan mengabadikannya lewat kamera seluler dari jarak yang mereka anggap aman. Namun penderitaan sang macan tutul akhirnya berakhir setelah enam jam hidup dalam gelap. Kucing besar itu berhasil dibebaskan oleh petugas kehutanan setempat yang datang tak lama kemudian. Petugas marga satwa setempat itu datang lalu membius hewan malang itu setelah ada warga yang melapor. Meski dengan sedikit usaha cukup keras, akhirnya panci itu pun bisa lepas dari kepala macan tutul tersebut. Hewan pemburu itu lalu dilepaskan kembali ke alam liar. Eh, tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Video macan tutul berkepala panci ini pun seketika ramai menghiasi jagad maya. Beragam komentar menghiasi kolom komentar dari orang yang menyaksikan tayangan tersebut. Mulai dari yang merasa prihatin, Hingga tak terkecuali yang tertawa geli melihat tingkah pola hewan yang hidup di alam bebas ini. Sebelumnya juga pernah ada suatu kejadian yang diberitakan ketika seekor macan tutul juga terjebak dalam sumur. Tapi kemudian bisa dibebaskan dan segera dilepaskan ke alam liar. Di luar kedua peristiwa unik itu, ada sebuah tayangan video berdurasi satu menitan tersebut menampilkan adegan keganasan seekor macan tutul yang melompat ke arah mobil milik traveler. Kejadian binatang liar menyerang turis kadang kala terjadi. Seperti yang terjadi pada sebuah keluarga traveler yang tengah liburan ke Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan tersebut yang mendadak mobilnya diterkam oleh seekor macan tutul. Kejadiannya boleh dibilang menegangkan, namun tidak begitu jelas kapan peristiwa ini terjadi. Di awal video terlihat seekor macan tutul yang sedang berjalan di kejauhan. Perlahan tapi pasti macan tutul tersebut berjalan ke arah mobil traveler. Namun saat sedang mengelilingi mobil, sang macan tutul mendadak berhenti dan melihat ke arah mobil. Tanpa diduga, macan tutul tersebut melompat dan menabrak bagian jendela mobil yang tertutup. Namun bukannya kaget, seisi mobil malah tertawa sambil asyik merekam kejadian tersebut. <tuh> Untungnya kaca mobil sudah tertutup rapat saat macan tutul itu melompat. Jika tidak, mungkin saja bisa lain ceritanya dan traveler memang perlu untuk lebih mawas diri.